sekali kepada Bapak Presiden, para Menteri Kabinet, para pemimpin negara, Ketua MPR RI Bapak Bang Satyo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, bukan Amal Hayati, <tuh> Pak Wali Kota, ya Alhamdulillah, Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kita hari ini pemimpin-pemimpin kita hadir untuk membersamai kita maka kita tidak akan pernah jauh akan terus membersamai pemimpin-pemimpin kita merawat Indonesia menjaga Indonesia menjaga keselamatan bangsa dan negara memperjuangkan kemaslahatan bagi masa depan bangsa dan negara Insya Allah dengan barokah dari para pendiri nadat ulama barokah dari riadoh para ulama selama 100 tahun insyaallah kita akan menjemput masa depan yang lebih mulia Dan tidak lupa juga kita ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa, Gongsi Facay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ketua PBNU, Yang hormati Mas Am PBNU, seluruh jajaran pengurus PBNU dan pengurus wilayah yang hormati, yang hormati Ketua PBRI, Ibu Puan Maharani. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati, Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati, Pak Gajah, Kanseng Negoro Bapak Ibu, Saudara-Saudara yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi Porseni dan Jalan Sehat yang diadakan di Kota Solo. Kita harapkan dengan Porseni dan Jalan Sehat seluruh warga Nahdin sehat semuanya. Dan juga seluruh warga negara Indonesia sehat semuanya. Dengan kesehatan itulah negara kita akan kuat. Saya ucapkan selamat menjalankan jalan sehat ini nanti saya akan ikut dari awal sampai akhir Insya Allah <tuk> Nah tutup. terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum <tuk> warahmatullahi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagi dengan berbagi you do not know ikan yang rambut putih yeah. <laughs> Oh ya tentu saja menjelang satu abad syiaan atau ulama hari ini perayaannya meriah karena kemarin didahului dengan porseni ya setelah atlet-atletnya anak-anak bertalenta luar biasa diberikan ruang hari ini membahagiakan sekali kira-kira 35.000 ribu katanya sehingga yang start sama yang kudutnya finish akhirnya ketemu karena caranya cuma 3 kilo tapi antusiasme masyarakat luar biasa. Gus Yahya sebagai ketua PPNU Prabowo, Pak Presiden Prabowo, dan ini mengawinkan dengan budaya-budaya uh, lokal yang ada di Solo. Maka uh, Makmun Negara, Manggul Negara dan Pak Wali Kota, dua pemimpin satu dari kerajaan satu negaran yang masih sangat muda wali kota juga masih muda bisa berkolaborasi sehingga keraton kemudian menjadi satu tempat pertemuan demikian banyak orang dan antusiasmenya itu tadi terasa betul rasanya mereka rindu rindu untuk bisa mengadakan acara-acara yang ramai seperti ini. Menyenangkan sekali tadi, sehingga Pak Presiden juga bisa menyapa masyarakat, besia-sia bisa menyapa masyarakat, dan luar biasa. Pak Buwan juga hadir, dari Ketua Dewan, Menteri-Menteri hadir, wah meriah sekali. Menyenangkanlah hari ini. Dan saya tahu hotel penuh, terus kemudian UKM-nya tadi laku, sejak semalam saya lihat jalan-jalan keliling-keliling juga ternyata ada geliat kegembiraan dan ekonomi apalagi tadi malam perayaan Imleknya ya yang uami sekali di pasar gede jadi ini acara rangkaian yang menarik jadi satu saran lalu lama ada di hari Imlek dan kemudian mereka bisa berbaur semuanya ya tentu saja banyak harapan dari masyarakat karena lalu lama ini jadi salah satu organisasi keagamaan Islam ormas Islam yang waktu itu juga berkontribusi terhadap lahirnya Indonesia maka tentu saja kita hanya bergembira. pasti akan banyak kontribusi dan ide, -ide segar yang akan muncul dan tentu NU selalu merawat NKRI bersama ormas agama yang lain.